Selamat siang Mbak Lima Ya selamat siang gimana, Mohon maaf Mas? sebelumnya Mbak Saya mendengar kemarin Mbak membeli obat batuk eh, Obat batuk herbal lewat online, betulkah Mbak? Ya betul Mas, gimana? Enggak Mbak, cuma nanya aja, enggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa Gini Mbak, obat batuk herbal yang dibeli Untuk sendiri apa untuk orang lain? Dan nama obatnya itu apa? Untuk Bapak saya, nama obatnya Detopar PPK. Oh, jadi yang batuk Bapak? Iya, sebenarnya Bapak sudah berobat ke dokter berkali-kali, hmm. tapi belum sembuh juga. Batunya Bapak biasanya kalau malam hari sangat sering, hingga di kamar ditaruh kaleng oh, gitu. buat meludah karena batuk tiada henti. Saya kasihan melihatnya, ibu saya tidurnya pun jadi kurang hmm. Setelah konsumsi detopar dan PPK, bagaimana perkembangan batuknya Bapak? Apakah masih biasa saja atau belum ada perkembangan? Alhamdulillah ada Mas, terlihat jelas setelah lima harian batuknya sudah berkurang Waktu itu semalam hanya sekali hingga tidak lagi ditaruh kaleng di kamar Tidurnya bapak juga nyenyak, demam, pegal-pegal hilang, nafsu makan tambah. Waktu itu obatnya tinggal sedikit. Mengenai suara, sedikit masih serak. Dua hari kemudian obat yang dikonsumsinya habis. Lalu saya membeli lagi satu paket detopar bip Keinginan saya bapak cepat sehat dan batuknya sembuh. Alhamdulillah, dengan perantara obat Herbal Denatur dan topar PPK tersebut, apa yang diinginkan saya terkabul. Ini benar-benar setelah pembelian paketan kedua habis dikonsumsi, sampai kurang lebih satu mingguan. Terbukti batuk bapak saya bisa sembuh, topar PPK benar-benar manjur. Baik Mbak Lima, ini yang terakhir dari saya, seandainya di sekitar lingkungan Mbak ada yang menderita batuk dan belum sembuh, apa saran dari Mbak untuk mereka? Untuk yang sekarang lagi kena batuk TBC, bronkitis, paru, sesak nafas, suara serak dan belum sembuh, saya sarankan untuk mencoba dan membeli di online obat herbal, detopar, dan PPK Denatur Insya Allah sembuh seperti Bapak saya. The Topar dan PPK dari PT Denatur Indonesia emang manjur. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesediaannya telah menceritakan panjang lebar tentang kisah Bapak Mbak yang pernah mengalami sakit batuk. Sudah periksa ke dokter berkali-kali ya, tapi belum sembuh dan Alhamdulillah Akhirnya, mengkonsumsi obat herbal dari Detopar dan PPK dari Denatur Indonesia, penyakit Bapak bisa sembuh dan sekarang sehat kembali. Sekali lagi, terima kasih, Mbak. Lima ya, sama-sama, Mas. Obat herbal Detopar dan PPK dari PT Denatur Indonesia emang manjur.